Hello guys, kembali lagi di channel saya Holic. kali ini saya akan bermain Game PUBG, tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe, karena subscribe Itu gratis, bantu saya bangun channel ini ya guys Selamat menonton, enjoy Apa tuh turun sendiri Jangan turun sendiri sendirian Wuih Jangan turun sendirian Sampai. Main PUBG bikinnya sep. Menonton yang diperankan oleh Untuk ngerasa, apa apa. Itu, ingat dong, banyak mana Peter Parker melakukan aksi keren dengan Tapi ternyata aksi-aksi luar biasa tadi ada... mana? Mana Dalam dalam rumah dalam rumah dalam rumah dalam rumah Mau kau melakukan pendaratan saat papannya kembali seketi melayang juga nggak salah bikin kagum Ia juga mampu melakukan skateboard dan mendarat dengan modus di tangan skateboard di seberang pagar. Namun lagi aksi yang melukaskan papannya saat meluncur bodi dinginnya melengkung dan berputar di atas kepala di mana ia berhasil mendaratkan kembali kakinya ke papan skateboard dengan selamat. Kali ia melompat dari papan skateboard, mematikan diri ke tali dan melakukan backflip sebelum mendaratkan papan skateboard baru di dekatnya dan mendaratkan di atas papan awal tadi. Dan mau sih pengen lihat gak? freestyle lagi yang lebih keren? Kali ini, Shawn Williams Spencer sendiri memang sudah bekerja keras untuk menguras adik atrik Gal. Bongkat aja tuh. yang ternyata memang sudah lama saat menyutai. Dan Enggak bagus Eksin yang terbahaya yang memang terlibat dilakukan Spencer juga menjalani karakter Tentang berhubung 9 hingga 15 tahun Dimana ia mendapatkan sabuk hitam Bahkan Lio juga mendalami Format serta dan dilatih dengan Inovator fashion Inggris Lio Ibaka Dari semua hobby, skill, fashion Dan fantasy nilai yang akhirnya Ia terlihatkan di dunia layar Wanbar, yaitu menjadi Sub-sentrum action Hai, okay, Indonesia dalam videonya yang hai, bagaimana ia melatih adegan hai, adegan aksi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mulai mulai melompat di trampolin kemudian kejarak di lubang atap ada juga melompat di situl mobil sehingga nya tetap, tetap terjadi hingga adegan saat proses spiderman seperti pencari mengikut mobil polisi mulai keluarga indonesia ternyata juga punya fantasi, impian dan bakat kalian juga bisa ya mulai kesuksesan seperti yang diurung Spencer ini yang you yeah. Anjing ngaget-ngagetin Maksudnya kan ungkinnya sini ya. di tengah-tengah yang Ya yeah, ke yeah, yeah. Yap, di Jepang. profesi dengan teknik menjelang bebas atau free diving oleh kaum atau... wanita berusia antara ...wanita laut ternyata menjadi tradisi ini yang diwariskan selama lebih dari 20 tahun. Para wanita penyelam menghabiskan waktu penyelam bebas di sepanjang pesisir Jepang. Mereka mencari nafkah dengan cara mengeruk mutiara, kerang, dan juga ruput laut. Bagi mereka yang tinggal di Indonesia dan perairan Toba, perfektur ini selama berwis menyelam mereka akan memiliki ramalan cuaca dan informasi stok laut sebelum asmnya terjun menyerani perairan lepas. setiap <tuh> kali menyelam biasanya mereka pergi berkelompok nih dengan menggunakan perahu. Dengan peralatan selam sederhana tanpa tabung oksigen, cara AMA menghabiskan pagi mereka di kedalaman 4 sampai 5 meter ke bawah laut selama 50 detik. Sebabnya mereka bisa menyelam 20 sampai 30 kali loh. Luar biasanya nih, AMA yang sudah berumur biasanya mampu bertahan lebih lama dalam air, tapi juga membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk memulihkan diri. dan pohon punya Pain sini ya? yang akan membawa pasar. tangkapan seperti kulit arabi atau -e atau atau target bisa mereka jual. Allah kalau nggak enggak, enggak. gokil gokil <tik> Apa lo ha? Hei, apa lu? <tik> My bottom. Karena Tuh-tuh Kudang tuh. menenggal Ini kelihatan Enak aku bom lu jangan dekat-dekat. No no no. Itu adalah pahlawan sejati. Keluargaku selalu hadir, membantu, dan peduli. Selalu ada untuk mewujudkan impian kami. gitu lu mampus lu kena oh my god lu nemak nebak terus <laughs> blok Aku tak ya terus yang bunuh sih the yeah. Satu, bro, di rumah, di rumah, kayak di rumah, hati-hati, hati-hati. sebagai undangan dan kalau ditanya olahraga apa nih yang paling murah tapi hasilnya optimal Atalah ini kalau lari dari kasih ya, banyak yang mau. Siap <gulit> dengan berlari ke selajar, kita, kita sehat dan Tetapi, seiring usia bagian ya dia <gulit> satu -satu dan ini eh, tapi ini pakai satu ini. <gulit dengan> kuala -kuala> <gulit dengan> kuala -kuala> Terjadi Parah nggak ada musuhnya. Ya, God, dia deh nembak. mana? Ah! Entot. Berhasil dia. Oh my God, dia satu dia sembuhnya hebat banget, kai